Selamat kembali bersama saya Safwan Dan hari ini kita akan bermain game horror yang bertajuk Uploaded ah, So game ni aku tengok orang lain semua main Makanya sekarang tibalah masanya untuk aku main Kerana game ni ada kaitan dengan aku sebagai seorang content creator So tanpa buang masa jom kita main game ni Let's go Eh hey, hey, eh hey, eh pusing pula Alright ah, Lebih kurang Ui, Minecraft Aku nampak ada Minecraft punya PKX ah, Macam ni lah lebih kurang aku punya bilik Hell is empty All the devils are here Eh Ah pasal cerita pasal syaitan ni Okay korang ready dah siap eh 11.37 Nampu Ini jam betul aku record Aku record time ni lah Kau tengok aku record pukul berapa 11.37 It seems like I have been falling asleep for a long time Pop aku tu rampu Hold RMB to close eye Oh RMB to zoom I see, I see, I see. Alright, macam nak tutup lampu. Oh, ada tadi dia, dia tulis. Eh. Dia tidur balik. Eh. Eh. Dia tidur balik. Aduh, aku tertekan tidur balik. Selama. Dan aku tidur sekali lagi. Tak sempat buat apa, aku tidur lagi sekali. Oh, tu ending pertama. Aku tidur sampai tahun depan. I see. So aku dah kena buat kerja ni Oh aku buat kerja ni Aduh Tak upload pula Press F to wake up the PC Oh ni ke CPU nya Right, Logging in Macam lah PC aku Okay upload setting PlayStation Jump scare compilation 2022 Press Q To stand up Alright Asal keluar lagu Warning If you can see them, then can see you. Oh. So, aku kena tutup. right? Lepas tu nak buat apa ni? Keluar daripada bilik? Tak. Tidur balik. No, jangan tidur. Kipas. Oh. Oh, jangan tidur balik. Ini apa benda siap? Alamak, ada orang ketuk pintu pula. Who's there? Alamak. tutut tutut lima sah aku tutut la tutut tutut mata we risaunya aku eh lampu lampu lampu lampu jap okey tutut tutut tutut ada dia ada dia. dia dia dia dia dia alamak apa kata aku duduk aje lambat betul abnunya apa pula sial ni Aku duduk kat bucu bilik Oh Eh jap Kenapa Pogi-wogi ni Lompat kat sini pula Wait what Hagi-wagi Risau aku Tutup mata ni Tak apa kita kena gagah Kita kena gagah Sekejap Ablut macam lampu-lampu Lampu pecah ke apa ni Sekejap Tegak lampu Ada orang rangkap kat atas shilling Apakah binatang itu Tak boleh Ui, Gelap siah gelap-gelap-gelap Bilir gelap Ni bila Ablut lamba Aaaaaa Ooooooo <tuh> <tuh> Tunjuk aku Wah oh, Okay Okay aku bangun tidur Udah apa jadi Apa jadi Apa jadi Oh upload dah siap Okay Oh upload dah siap Betul Eh kaki aku berat Ada orang tengah aku lah Asal aku rasa berat Aku tak ada tengok atas Aku tak, tak tengok bawah Wait what Belakang aku ada orang Ada orang tengah menunggang aku Berapa persen ni lambat betul lah 69% nice Oh, Public Ali State nice Acik dia nice 69 Hey uploaded Cuk -cuk aku so itulah dia game uploaded, aku rasa game ni dibuat oleh seorang dia buat untuk satu youtuber ni nama dia apa? playstation tu game dia ok lah, alright ok lah It's a good. eh tapi ada ending lain ke? dia kata macam ada ending lain je? tak adalah kan? Tak, tak tak tak ok so game ni dia dibuat untuk youtuber tu lah overall ok lah, dia terkejut juga lah ada dua jam sikit Uh, ya yeah, aku rasa It's a good game Simple game Sebab dia pun tiba-tiba ambil waktu aku record pula eh, Sekarang ni so, yeah, Aku nak test kok-kok ada benda lain kan uh. Okay takpelah So kalau korang suka dengan video ni korang like Kalau korang terkejut korang tekan like uh, Jangan lupa untuk subscribe kita jumpa lagi Assalamualaikum dan bye-bye